selanjutnya support energi pada zodiak yang kedua selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang mendapatkan resmi mendadak di bulan September tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat ramalan zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan September tahun 2021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 Untuk mendapatkan sebuah kategori dan pekerjaan yang dimana sini akan membuat Keuangan kehidupan lebih bagus lagi Dan di disini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya Reski yang dapatkan oleh seorang Gemini tak pernah ia duga-duga sebelumnya Yang dimana disini berasal dari orang-orang yang dekat dengan Gemini sendiri Dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara umumnya King of Cup itu diartikan Seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang sudah dewasa Serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Gemini akan mendapatkan di bulan September tahun 2021 5 dari di sini di kecamatan seorang Gemini mampu melihat situasi dan kondisi, mampu memanfaatkan peluang yang dimana di sini harus ia dapatkan dan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, yang tak pernah dominis ada sebelumnya, dan di sini seorang yang usianya di atas 30 tahun akan memberikan job pekerjaan kepada seorang Gemini yang mampu mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, di Empress. secara umumnya di Empress itu diartikan orang yang berpengaruh orang yang mengasuh orang yang memberikan orang yang memberi support serta orang yang memberi penyemangat dan jika kartu di Empress, kita gabungkan dengan judi yang pertama di sini menggambarkan sosok yang memberikan sebuah kejutan kepada seorang domini di bulan September tahun 2021 adalah seseorang yang usianya di atas 30 tahun yang memberikan sebuah gemini job ataupun pekerjaan yang mampu mendorak kehidupan finansial lebih bagus lagi di bulan September tahun 2021 tanpa gemini sadari sebelumnya dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ace of One ataupun Satu tongkat. Untuk Zodiac yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersedia Aquarius Yang dimana disini digambarkan Seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan September tahun 2021 sini ada tiga sumber kategori yang didapatkan oleh seorang Aquarius Yang pertama usaha yang dilakukan oleh seorang Aquarius sebelumnya Akan meningkat drastis di bulan September tahun 2021 Yang mampu mendongkrak finansial lebih bagus lagi Tanpa Aquarius di sebelumnya dan di sini, prediksi yang kedua, seorang Aquarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana bersifat mendadak, yang tidak pernah Aquarius pikirkan atau bayangkan sebelumnya, yang mampu mendongkar keuangan kehidupan Aquarius lebih bagus lagi. Dan di prediksi yang ketiga di sini, seorang Aquarius akan mencoba sesuatu yang baru, yang dimana di sini tak pernah ia angan-angankan sebelumnya, namun di sini dikategorikan usaha secara mendadak, usaha secara refleks yang mampu berhasil, dan mendongkar kehidupan Aquarius lebih bagus lagi.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 seorang Aquarius akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan September tahun 2021 yang dimana dalam kategori ini adalah seseorang yang dekat dengan Aquarius akan memberikan sebuah pekerjaan yang baru yang dimana sini bersifat mendadak yang tak pernah Aquarius sadar sebelumnya yang mampu mendongkar finansial lebih bagus lagi serta disini seorang pasangan akan selalu mendukung support seorang Aquarius untuk mendapatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu di FS kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua disini menggambarkan Sosok yang berpengaruh, sosok yang mendukung kepada seorang Aquarius di bulan September tahun 2021 adalah sosok seorang pasangan, sosok yang dekat dengan seorang Aquarius sendiri serta di sini, sosok yang memberikan kejutan kepada seorang Aquarius adalah seseorang yang dekat dengan Aquarius yang dimana di sini akan menawarkan satu pekerjaan yang secara mendadak memang mendongkrak finansial kehidupan lebih bagus lagi, dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Ten of One ataupun Sepuluh Tongkat. Untuk jadi yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio, yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan September tahun 2021. Di sini digambarkan usaha kinerja seorang Scorpio selama ini dalam bekerja akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan September yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi tanpa Scorpio sadari sebelumnya. Nah, di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Scorpio bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, yang dimana di sini pintu dia akan terbuka, yang dimana di sini mampu mendongkrak finansial lebih bagus lagi, yang dimana juga di sini Scorpio tak pernah menduga sebelumnya, serta di sini juga digambarkan bahwasanya pekerjaan akan banyak datang kepada seorang Scorpio di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini Scorpio tidak pernah membayangkan pekerjaan tersebut ia dapatkan. Dan untuk suapan energinya adalah.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 yang dimana di sini pekerjaan tersebut tidak pernah Scorpio bayangkan untuk ia dapatkan yang dimana di sini akan mampu mendongkrak finansial kehidupan lebih bagus lagi kita di sini usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Scorpio di bulan bekerja akan mengeluarkan hasil di bulan September tahun 2021 yang itu oleh pasangan Scorpio sendiri dan jika kartu di emas kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Sosok yang berpengaruh kepada seorang Scorpio di bulan September tahun 2021 adalah sosok seseorang yang memberikan pekerjaan yang tidak pernah Scorpio sadari yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini pasangan seorang Scorpio akan mendoakan seorang Scorpio agar rezeki karirnya lebih bagus lagi di bulan September tahun 2021 ribu dua puluh satu. keempat adalah. Nine of Pentacles ataupun 9 koin. Poseidik yang keempat kita mempunyai seseorang yang Poseidik yang lima, ya, dimana di mana di sini digambarkan seorang limba akan mendapatkan reski mendadak di bulan September tahun 2021 ribu di sini digambarkan seorang libra akan mendapatkan peningkatan keuangan yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya, yang tak pernah ia bayang bayangkan sebelumnya. Di sini juga digambarkan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang libra di bulan September tahun 2021, mampu mendongkrak finansial kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini hasilnya akan maksimal, yang gimana di sini seorang libra tak pernah membayangkannya. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya, King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa asetak, seseorang yang dekat dengan Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Libra akan mendapatkan. Meski mendadak bulan September tahun 2021, yang dimana di sini keuangannya akan meningkat secara drastis yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya. Dan di sini setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Libra akan mendampak positif. Akan berdampak maksimal Mampu mendoktar keuangan kehidupan Yang didukung didoakan oleh orang-orang sekitar Didukung didoakan oleh orang tua di Dibuat sendiri Dan jika kartu di EMPES kita buka dengan Zodid yang keempat disini menggambarkan Sosok yang berpengaruh, sosok yang mendoakan kepada semua orang di bulan September tahun 2021, adalah sosok orang tua yang dimana di sini akan terjadi peningkatan keuangan, akan terjadi peningkatan karet, dan semua yang dia kerjakan akan membuahkan hasil yang maksimal yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapat diskriminasi di bulan September tahun 2021 adalah yang pertama Zodiak Domini, yang kedua Aquarius, yang ketiga Zodiak Scorpio, dan yang keempat adalah Zodiak Libra.